Kita ciptakan sebuah lagu indah nan merdu, sebagai rasa sayangnya berdua, saling menghibur di setiap gelisah hidup bersama selalu menjaga sucinya kasih ber